dari senapan angin yang lagi ready, stock di Jaya iPhone. Nah, daripada kalian penasaran, oke okay, yuk, langsung saja.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 yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2760 dengan popor klasik coklat stainless hexagon plus manometer ya sahabat bediler Nah jadi untuk tampilan senapan anginnya seperti ini ya sahabat bediler Nah untuk OD tabung dari senapan angin ini yaitu 27mm dengan ketebalan kisaran 2,7mm ya sahabat bediler Nah untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga maksimalnya di 3000 PSI ya sahabat bediler Dan untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini bisa mencapai di angka 1100 fps nah untuk popor dari senapan angin ini bermodel Klasik coklat ya sahabat Bira. Jadi ada sedikit balutan berwarna hitam. Nah untuk popornya sendiri pun terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki beberapa keunggulan seperti teksturnya sangat lembut, kuat dan juga kokoh ya. Nah yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 1 juta. 965.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game dengan uji power yang luar biasa mantap ya sahabat bediler nah kita lanjut ke senapan yang kedua untuk senapan angin yang kedua yaitu ada senapan subfusion 2565 dengan popor magnum coklat krem ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya Nah jadi untuk senapan angin ini sangat cocok sekali digunakan bagi sahabat bediler yang masih pemula Karena untuk penggunaannya pun sangat mudah dan simpel dibandingkan dengan senapan angin yang lainnya ya sahabat bediler Dan tentunya untuk harga dari senapan fusion ini harga yang paling termurah yang ada di Jaya Rival ya sahabat bediler Nah untuk harganya sendiri ini dibanderol di harga juta juta Rp sahabat. Bedil sudah mendapatkan senapan angin sub fusion dengan model klasik seperti ini ya, sahabat. Bediler oke, kita lanjut ke senapan yang ketiga. Nah, untuk senapan yang ketiga yaitu ada senapan angin gejlup big game 2560 dengan popor magnum hitam coklat magazine plus manometer ya sahabat bediler nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya nah jadi untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan magazin ya sahabat bediler dan untuk magazinnya sendiri ini berisi 14 jadi sahabat bediler tidak perlu lagi repot-repot mengisi mimis secara satu persatu ya nah untuk pengisian anginnya pun ini bisa menggunakan dengan dua cara yaitu bisa digunakan dengan digajulkan di tanah ataupun bisa menggunakan pompa PCP khusus ya sahabat bediler dan pastinya untuk tekanan anginnya mampu menampung di angka 2.500 sampai di 2.700 PSI ya sahabat bediler Nah kemudian untuk uji powernya pun pastinya juga luar biasa mantap Dan untuk uji akurasinya pastinya juga luar biasa akurat ya sahabat bediler Oke yang terakhir untuk harga dari senapan magazine ini Yaitu dibandrol dengan harga 2.425.000 rupiah Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin big game bermagazin ya sahabat bediler Oke kita lanjut ke senapan yang keempat Nah untuk senapan angin yang keempat Sebenarnya ini sama dengan yang sebelumnya tadi Cuman eh, yang menjadi pembedanya hanya terletak pada bagian varian popornya aja ya sahabat bediler Jadi kalau untuk yang saya bawa ini yaitu bervarian magnum hitam krom ya sahabat bediler Nah untuk harganya sendiri juga sama seperti yang sebelumnya Yaitu dibanderol di angka satu juta seratus rupiah ya sahabat bedilan. Oke kita lanjut ke senapan yang ke lima. Nah untuk senapan angin yang ini yaitu senapan gejruk DWP Fusion 2560 dengan popor magnum hitam coklat plus manometer ya sahabat bediler nah untuk varian senapan angin ini juga sama seperti yang sebelumnya cuman yang menjadi pembeda hanya terletak pada bagian magazinnya ya sahabat bediler jadi kalau untuk yang saya bawa ini tidak dilengkapi dengan magazin, akan tetapi cuman dilengkapi dengan manometer aja nah pastinya untuk harganya pun juga berbeda dan jauh lebih murah dibandingkan dengan bermagasin ya sahabat bedilan nah untuk harganya sendiri ini dibanderol di harga 2.125.000 rupiah sahabat bedilan sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game terbaik di Indonesia versi dari Jaya Air Rifle. oke kita lanjut ke senapan yang terakhir untuk senapan angin yang paling terakhir ini yaitu ada senapan angin PCP Fusion double tabung 2560 dengan popor Steyr ranting kering plus magazine dan manometer ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya Nah jadi untuk senapan angin ini sangat cocok sekali digunakan berburu di Medan odor ya sahabat bediler karena memiliki varian popor Steyr ranting kering yang ketika kita gunakan untuk berburu di Medan Odor maka kita akan terlihat lebih menyatu dengan alam sekitarnya ya sahabat bediler sehingga buruan ataupun sasaran hewan yang akan kita bidik maka tidak akan kabur ataupun kaget ya sahabat bediler Nah untuk kelebihan dari senapan angin ini yaitu memiliki dua tabung ataupun double tabung yang sehingga untuk powernya pun pastinya luar biasa mantap dibandingkan dengan jenis-jenis senapan PCP yang single tabung ya sahabat bediler Nah, untuk senapan ini pun juga sudah dilengkapi dengan magazin, yaitu magazinnya berisi 14 ya, sahabat bediler. Nah, jadi sahabat bediler tidak perlu lagi repot-repot mengisi mimis secara satu per satu. Oke, yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 2.425.000. Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP double tabung ya, sahabat bediler.